highlight analisis dari seorang Ivar Jenner saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Prancis U20. Dimulai dari penguasaan bola seorang Ivar Jenner. Di sini terlihat ketenangan seorang Ivar Jenner sebagai pemain Eropa terlihat dibandingkan pemain Indonesia. Ketenangan dia dalam menguasai bola adalah nilai lebih. Di sini terlihat beberapa kali Ivar Jenner menguasai bola sangat tenang. Dengan shielding yang dia punya dan badan besar yang dia punya, dia bisa melakukan kontrol bola yang sangat baik Jika dibandingkan dengan pemain gelandang, timnas Indonesia lainnya Ivar Jenner adalah pemain yang sering menguasai bola Kelebihan pemain Eropa ini menjadi kelebihan dia Karena hanya dia dan Marcelino Ferdinand yang dapat menguasai permainan melawan timnas Prancis U20 Defense dari seorang Ivar Jenner di sini terlihat Ivar Jenner sering melakukan blocking, membantu temannya Habner. Selain melakukan blocking, Ivar Jenner juga sering melakukan intercept karena Indonesia sering diserang oleh timnas Prancis terpaksa. Ivar Jenner selalu berada di belakang pertahanan Indonesia blocking dan intercept adalah salah satu upaya dalam melakukan defense seorang Ivar Jenner untuk Timnas Indonesia. Di sini kita belajar bahwa pengalaman jam terbang itu penting. Terlihat seorang Ivar Jenner dan Marcelo Ferdinand yang bisa menguasai permainan dari Timnas Prancis U20.